Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in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 subhanahu wa ta'ala amin ya Robbal alamin pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan yang sangat ampuh sekali yaitu ilmu pelet ampuh pemikat wanita ilmu pelet ini sangatlah mudah sekali dalam pengamalannya cukup dibaca satu kali ketika anda mandi bagi siapa saja yang mengamalkannya, maka siapapun wanitanya saat melihat Anda akan terpesona dan bergairah terhadap Anda. Dikarenakan tubuh Anda akan terpancarkan cahaya yang menjadi daya tarik yang sangat luar biasa terhadap wanita yang memandang Anda. Jangankan yang masih gadis, janda sekalipun akan terpesona terhadap Anda.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 bisa bermanfaat bagi orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang saat ini ingin mencari jodoh atau dijadikan pendamping hidup, tidak ada salahnya untuk mengamalkan amalan berikut ini. Adapun tata caranya adalah Anda mandilah terlebih dahulu seperti biasanya. Lalu setelah itu anda ambillah satu gayung air lalu bacalah Ya Allah sambil anda siramkan ke kepala sebanyak tiga kali. Setelah itu anda bacalah Ya Rahman sambil anda siramkan ke pundak sebelah kanan sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjut dengan membaca Ya Rahim sambil anda menyiram ke pundak sebelah kiri sebanyak tiga kali. Setelah itu anda bacalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sebanyak 3 kali Jika anda yakin dan sungguh-sungguh Dalam pengamalannya Insya Allah Anda akan mendapatkan cintanya Serta bertukur lutut terhadap anda Seumur hidupnya Demikianlah amalan ini Yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat